Kenapa anakmu makin gila main HP? Coba abang kakak renungkan Apa faktor utama penyebab Anak kecanduan smartphone? Apa karena so Tekanan sosial? Diajak temannya Mabar? Lomba-lomba update status? Gara-gara si anak FOMO takut ketinggalan informasi? Salah, Kak oh, oh, Karena psikologis, HP membuat si anak Stres, obat stresnya Cuma HP, HP buat dia stres Begitu stresnya. Bukan Apa mungkin gara-gara susah kegiatan lain? Salah Jangan-jangan memang dasar anak-anak susah diatur Bukan Jadi penyebab utamanya adalah Suka mendapat pemberian instan Pemberian seperti apa? Pemberian di HP itu Anak-anak kita bisa mendapatkannya apapun Dengan cepat, unik seperti likes di sosmed ada notif-notif konten-konten baru semua pemberian ini bisa memberikan efek candu jangankan sama anak-anak kita juga kena nah, artinya ajarkan anak kita tentang hal-hal yang wajar realistis siklus alamiah ajak main sportif hidup tak semudah yang dibayangkan cegah kegilaan main hp sedini mungkin